Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Semangat pagi, Bapak Ibu Guru Hebat. Saya Muhammad Wahid Nuruddin, Ckp dari SD Negeri Dua Kebondongan akan mempresentasikan. Tugas Kelompok 3. Diskusi eksplorasi konsep modul 1.2 nilai peran guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan anggota kami yaitu ada Bapak Puput Dodo dari SD Negeri Aditirto Pejagoan. Kemudian saya Muhammad Tauhiduddin dari SD Negeri 2 Kebadongan Kecamatan Klirong. Kemudian ada Ibu Muci Berhatin dari SD Negeri 1 Kedung Minangun Kecamatan Klirong dan Bu Salis Fathur dari SMA Negeri 1 Klirong Bapak Ibu yang kami hormati, kami di sekolah memiliki tugas mengajar di kelas yang berbeda-beda Pak Puput Widodo mengajar uh, mata pelajaran olahraga di kelas SD saya Muhammad Wahid Nuruddin mengajar kelas 4 Bu Muji Prihatin, mengajar kelas 6 Sedangkan Bu Salis Fatur Rahma, mengajar matematika di SMA Nah Bapak Ibu tentunya pengalaman kami juga berbeda-beda Berdasarkan hasil diskusi kami Kami mencoba mengambil suatu titik temu Yang akan coba kami rangkum sebagai berikut nilai-nilai guru penggerak yang pertama adalah berpihak pada murid berpihak pada anak bukan berarti memperbolehkan anak apa saja tetapi berpihak pada anak artinya adalah memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak dan dibutuhkan anak adalah batasan, struktur bimbingan. itu jadi bukan berarti Membiarkan anak melakukan apapun, yang selanjutnya adalah mandiri. Pengertian mandiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Untuk nilai-nilai yang selanjutnya adalah reflektif, secara esensial. Refleksi adalah aktivitas yang dilaksanakan agar memberi manfaat dalam diri maupun sesuatu, sistem, metode, teknik, dan sebagainya agar menjadi lebih baik Selanjutnya, untuk nilai yang selanjutnya adalah nilai kolaboratif Pembelajaran kolaboratif merupakan filsafat pembelajaran yang dapat memudahkan siswa untuk bekerja sama, saling membina belajar serta maju dan berubah bersama Selanjutnya Untuk nilai-nilai selanjutnya adalah Inovatif Pembelajaran inovatif Adalah suatu proses pembelajaran Yang dirancang sedemikian rupa Sehingga berbeda dengan pembelajaran Pada umumnya Yang dilakukan oleh guru Secara konvensional Selanjutnya Penerapan nilai-nilai guru penggerak nilai-nilai guru penggerak yang coba kami tekankan terutama pada bagian berpihak pada murid nilai-nilai yang kami tekankan tersebut dapat coba kami terapkan di kelas kami masing-masing melalui permainan ular tangga Pak Puput Widodo dengan Mengajar olahraga dapat diterapkan di kegiatan pembelajaran olahraga Saya dengan tugas mengajar kelas 4 dapat kami terapkan untuk kegiatan belajar di kelas 4 Misalnya pada mapel IPA, IPAS, matematika, dan lain sebagainya Kemudian ibu Muji burihatin dan ibu salis juga demikian dapat diterapkan di kelas masing-masing Berpihak pada murid dengan cara bermain sambil belajar melalui permainan ular tangga. Ini adalah beberapa contoh gambar permainan ular tangga dan papan ular tangga. Ini adalah beberapa contoh aturan permainan dalam permainan ular tangga. Yang pertama, misalnya siswa dapat siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, Siswa setiap kelompok ada yang bertugas menjadi pion Dan ada yang mengocok dadu sedangkan yang lainnya Membantu menyelesaikan tugas di setiap kotak yang dilewati yang ketiga Pion menunjukkan permainan jika kelompoknya mampu menyelesaikan tugas Keempat Pemenang adalah peserta Yang sampai diangkat 100 terlebih dahulu Untuk manfaat permainannya Di antaranya Satu Mengenalkan huruf dan juga angka Yang kedua, menumbuhkan kemampuan bahasa anak Ketiga, melatih kemampuan berpikir Keempat, melatih memecahkan masalah Lima, melatih dan menumbuhkan kemampuan sosial emosional Enam, melatih kemampuan bekerjasama dengan mengambil keputusan Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.